Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Adnan dan Desa Umrah dan ya saat ini aku akan main game di Simulator 2 ya ya jadi kemungkinan kedepannya saya akan ya mudah-mudahan ya videonya akan terjadwal uh, jadi dalam seminggu akan upload dua kali ya Sabtu dan Munggu, Minggu. ya mudah-mudahan aja tuh akanlah. <gif> nah kali ini yang uh, main menyeret simulator dua dengan menggunakan mod Indonesia tentunya mapnya juga map Indonesia ini. Nah ini aku lagi ada di Semarang. Ini mod mapnya ini mod uh, Jateng Jateng v2 ya versi 2 Nah ini mungkin teman-teman confuse ya <giranya> bingung ini kenapa ada ini ini jadi dulu ini mod mapnya itu dia add-on add itu kayak jadi map aslinya ets 2 map euro tersebut YOLO itu kan mau Eropa nah itu dia add on. jadi dia itu uh, nyambung sama map eropa itu nah kemudian di update-update-update nah saat ini sudah uh, set load berdiri sendiri nah tetapi karena dulu ya waktu awal awal buat itu sudah uh, ya istilahnya sudah jadi satu sama map Inggris ya ini bukan pulau Inggris jadi ya pulau Inggrisnya dibiarin ada sementara map uh, pulau Eropanya yang besar itu nggak ada karena ya pulau Eropa sama pulau Inggris kan beda ya, terpisah jadi map Inggrisnya ini masih ada ya mungkin itu biar nggak ngeberat beratin ya jadi dibuat standalone nah, ya, seperti berdiri sendiri gitu. Nah ini kita ada di Pulau Semarang, eh di Pulau, di Kota Semarang. akan menuju ke Kota Kendal. Iya di Kota Kendal. Nah ini alasan saya bermain mod map jateng ini katanya orang-orang yang pernah main, oke okay, mod map ini tuh ini adalah map yang paling apa ya mendekati dengan versi di dunia nyata gitu. Jadi jalan-jalanan jalanannya, bangunan-bangunannya, tata letaknya itu Konon katanya mirip dengan yang ada di dunia nyata, cuy Nah, di sini mungkin teman-teman lihat ya di sebelah kiri atas itu kok ada teks-teks tulisan itu apa saja Karena tadi saya sempat setting-setting bentar dan saya lupa buat matiin ini tulisan-tulisan Jam berapa ya? Oh, jam 4 pagi ini subuh ya. Ini kita berada di Kota Semarang, cuy Nah, ini siapa yang? di sini para viewer yang kota yang tinggal di kota Semarang coba absen ya di bawah di kolom komentar silahkan kalian tinggalkan jejak di kolom komentar yang tinggal di kota Semarang nah ini aku pakai mod ini ya pickup nah ini aku lihatin di sini aja karena tadi gelap banget <gak> ya kelihatan nah ini dia pickup pickup ya muat apa ya muat barang ya ini ceritanya muat jagung dan nah, ini pickupnya pickup <gak -nya> modif ya ke Mitsubishi L300 dan ya ada stiker-stiker kemudian ada apa ini mood flap ya flap terus ya terus ada ini roof rack ya roof rack atau apa ini dule dan di dalam interiornya ada perintilan-perintilan barang-barang ada tisu dompet dan ini ada semacam obu ya obu itu apa ya kayak istilahnya kayak kalau kita ngelatin gerbang tol kita nggak perlu berhenti buat buka kaca nempelin kartu nggak kita tinggal jalan pelan ya sekitar 10 km per jam nggak perlu berhenti ya cuma 10 km per jam aja gerbang tol akan terbuka otomatis gitu gitu nah oke okay. ini jam 30 uh, oke okay lah nggak apa-apa lah kita jalan aja pelan-pelan aja sembari nanti kan akan terang ya Okay, karena masih pagi kita nyalain aku. wih ada pak pol Ya ini indonesia gini trafiknya juga trafik indonesia oke okay, langsung aja jalan ini jalan sendiri belakangnya bolong ternyata oke okay, kita jalan oke okay, kita lihat belakang apakah sepi sepi oke okay, sip eh oke aman ya sip Eh, eh, eh. nah ini dia ini wah gelap banget ya <laughs> itu ada iklan minuman air mineral ton gitu kacip oke nah ini menjelang pagi hari ya bisa dilihat menjelang pagi pagi-pagi buta ya kita mengantar jagung ini kalau kamera luar suaranya berisik ya jadi aku pakai kamera dalam aja atau kamera tiga kamera tiga aja masuk berisik. kamera empat oke kamera empat nggak begini sih kamera gelo aja deh nah ini aku kemarin juga uh, kayaknya salah masak stiker ya jadi ini stiker uh, kaca depan ini agak menutupi penglihatan saya jadi nggak begitu kelihatan ini stikernya harusnya agak ke atas gitu mungkin sudah oke okay. menutupi yang stiker bagian kaca depan bagian atas oke okay, ini kita ke Semarang menuju ke kendal ya tadi ini kalau kamera kalau nggak kelihatan ya. oke okay, hijau sama Oh ya mohon maaf kalau teman-teman mungkin uh, mendengar suara angin di background karena ini saya persis di depan kipas angin. Ini luar biasa. Uh, suhunya di sini sangat panas. Suhu dirilaf masih bukan di dalam kip. Nah ini mulai hujan ya kerintik-kerintik ya sepertinya mulai hujan. ini Oke nanti dulu aja lah kita nyalain dulu sudah terang kita matiin lampu jam lima jam 5 di Semarang udah terang ya jam lima pagi lima oke di depan ada trafik light kita harus pelan pelan oh ternyata lampu hijau oke okay. ih kenceng banget itu oh, dengan warna putih Torsinya boleh juga, deh. mobil apa ya? Semacam uh, Grand? Nah ini manusia Semarang yang tinggal di kota Semarang, silahkan komentar ini di daerah mana ini? Saya nggak tahu. Apakah benar Semarang seperti ini? Iya, yeah. iyo oh. gak sempat ngerem, ini karena rem pickupnya ini agak gak pakem ya, jadi lebih bisa saja. tadi juga lampunya udah hijau, putih salib dong, sama grand warna putih. terjadi saling menyalip di sini. ini maknya lurus doang ya jalannya, gak ada belokan ke atas itu mungkin belum ya. Oke, okay, di depan Anda, traffic light, kita. Oke, okay. oh, depan Ush Bangunan-bangunannya cukup detail, ya. Oh ya, ini buat teman-teman yang nanya, ini aku pakai Euro Truck Simulator versi 1.36 karena Indonesia, ya. Uh, ya panjang yang... Work di versi itu satu Untuk versi 1.40 an ada sih, cuman nggak begitu titik uh, angkot dong. Angkat, angkat, angkat Semarang ya. Karena kita berada di Kota Semarang ini Aimi nya ya di belakang di belakang bagiannya ini ada tulisan apa ini Static Society roti rotiform. ini juga kerimis ya dari tadi. tapi belum terlalu terus kita nyalain waiternya oke, okay. nah ini apa ini? apakah ini simpang lima? sepertinya begitu, ini simpang lima ya? wudi, eh, eh Wih ini lampu, eh lampu ini simpang limanya, apakah benar seperti ini teman-teman simpang lima Semarang? Ternyata cukup padat di sini tanggungan tangunan yang kata-kata letaknya juga sepertinya mirip ya sepertinya ya karena saya tidak tahu apakah ini mirip atau tidak. Sudah mantap oke, kita lanjutkan aja ke mana tadi saya lupa ya pokoknya lanjutkan aja lah <laughs> oke tadi itu simpang 5 ya kalau menurut saya ya lumayan padat lah untuk model bangunannya dan variasi juga tapi untuk soal kemiripan ya saya tidak tahu karena saya belum pernah mengunjungi simpang 5 di kota Semarang nah ini untuk cahaya mataharinya tembus ya ternyata ya nah itu kan ada ketutupan stiker ternyata masih tembus walaupun ya sedikit membantulah tidak perlu sun visor <tidak>, tidak perlu sun visor sudah cukup terlindungi mata kita dari sinar pancaran sinar matahari oke itu ada rumah-rumah warga sebelah kiri rumah warganya ini lebih datarannya lebih rendah ya, lebih macanan raya. Gue ada apa, pol Gue ada apa deh? Karena berangkat ke polisi di sebelah kanan tak ada. Saya enggak sempat lihat aja. Oke, awas ada lampu merah. Oke, kita lewat jalan coy Aduh, kok ternyata tiba-tiba miri ya? Kenapa tadi? terjadi bagi penyu, magic sekali. kiri ada dapat tanaman, tanaman sawah eh. ya. Ceritanya sawah. Oke, ada warung-warung di sini. Oke, di depan ada bundaran, tapi sepertinya kita harus putar balik ya. Tetap di kanan. Oke okay, tetap Lalu, di kanan. Mantap nih mobil berhenti di situ. Aduh aduh aduh aduh aduh nih aduh naik trotoar kan. Oke okay. okay. kita kok terbalik di sini karena Elok di depan. Diri. Kok belok kiri? Kenapa belok kiri? Ku <laughs> balik ya. Oke. Okay. Eh, eh, eh. eh, eh ada nah tadi ada pengerak kita puter oke kanan kosong kosong nah, ini yang nanya ya ini kenapa saya bisa nyetir dengan smooth beloknya enggak patah-patah ini karena saya pakai mouse-mouse uh, ya mouse biasa sih jadi setirnya penelokannya itu bisa lebih halus daripada pakai keyboard yang beloknya itu agak kata-kata. Nah, paling enak ini. Demo eh, mati. Hmm, di kanan ada itu, di kiri ada ini. Oh, ada pasar cu Pasar. Oke, okay, di depan ada traffic light. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Waduh waduh waduh. Uh. Untung sepeda motornya sepeda motor go kita masukir. Eh, awas-awas. Oke, siap. Tuh, ini harkar stiker nggak? kelihatan. depannya Tuh, stiker bagian atas ini. Aja depan. Ngalangin angin. Coba apa cuy Ada Aja sungai. Mantap. Oke, eh, jalannya agak belok ini. Suspensi pickup ini sangat empuk ya, tapi limbung, limbungnya -lim terasa sekali. <laughs> Oke, okay, kita menikmati perjalanan ini. Tadi sempat hujan ya, tapi sekarang udah nggak hujan lagi. Sempat gerimis tadi. Nah, baru dibilang tadi sempat gerimis, langsung hujan oke lah, ini jadinya bersih, kita nyalain wiper nyalainlah kecil ini jarang, kan, di atas saya terbatas, wih, karena hujan ini kenapa huh. ya itu mobil oke ada mobil wih, oke gantin kanan oh, lantai kita balik kiri aja Oke tinggal sekitar 200km lagi ya sepertinya kita tidak perlu istirahat ini untuk sampai ke kota tujuan kita jadi langsung saja video sekali jadi tidak perlu berman Oke, ini truk depan agak lambat ya kita salin. Oke pakai lagi ke kiri. Oke pelan-pelan ada sepeda motor kita coba salin. Oke siap.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 Oke ini kita lurus Lurus Kita ya, truk pelan sekali Oke, Kita salim lah Belakang kosong Nah jadi teman-teman yang Bingung tadi itu ada suara apa <gifat> Itu adalah uh, Pengingat ini ya batas kecepatan Jadi tadi Batas kecepatannya sempat uh, Turun jadi berapa kan di 80 km/jam, barang masalah. Nah, itu makanya tadi karena kecepatan saya tadi di 90. Jadi sensornya bunyi, Oke, okay, awas awas. Ini kita tadi naik flyover. Oke, okay, mantap. Nah ini, uh, di bawah ada rel kereta, cuy. Nah ini agak sedikit nebak ya. Enggak tahu kenapa ada item-item ini. <laughs> Apa ya ada item-item ya? Itu sepertinya dari map ini. Jatuh. warna hitam. Tapi kalau pakai kamera dalam, kamera interior tidak ada. Cuma kalau pakai kamera luar tadi ada. Oke, di sebelah kanan ada Apa itu jalan oke ini kita sudah berada di mana ya kanan kiri sawah semua ya cuy Gak ada bangunan ya pokoknya gitulah kita sudah sepertinya sudah keluar dari kota semarang ini dan destinasi tinggal 100 berapa ini 120 eh 130 km lagi oke siap oke ini nanti kita belok kanan oke mantap depan atas sepeda kita coba saling peda-motor hey. udah lebih lumayan kecil juga tadi Oh di sebelah kanan ada oh, warung belok kanan Oke siap-siap lah ke belok kanan ada GPS belok kanan hey. oke okay, pelan-pelan persimpanan jalannya oke okay, siap dikasih jalan mantap eh hey, ajun. Wush, <laughs> hampir Reno ya, mobil depan tadi. Ya. <laughs> Ternyata pickup ini <laughs> tidak bisa terlepata ya. Harus kita perlahan-lahan kalau aja. Kalau nggak guling nanti acang terguling, hampir guling ya. terus hampir numpuk no, pulang <laughs> Oke, okay. ini kita. Jarak sama mobil depan sangat dekat, ya. Ini kalau mobil depan keren, mendadak udah nundul ini. Nah, untuk tabrakan karena kita orang greget, jadi apa itu rem? Tidak perlu rem, tempel mobil depan nomor satu ya. Ya, kan? <tippen> tidak untuk di di nyata ya. Ui, Oke, kasih lampu tembak dulu ya salib ayah lah ngapain coba ngapain coba nempel-nempel mobil depan ini? tidak terasa ini destinasi kita sudah di sekitar 50 km lagi sudah sampai ini. Destinasi itu tujuan kita. Oke, di depan tikungan kita kurangi kecepatan dulu, awas. Oh, ternyata angkot depan ini nyaleti. Oke, okay, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, okay, kita di belakang ini aja awas, ini apa ini udah civic nih oh kita sepertinya sudah mulai memasuki kota awas, apa sih tadi namanya awas, awas, awas, lupa ya mas miring ya pickupnya kalau dipakai belok miring maka dari itu tidak bisa dibuat untuk belok tajam atau aniver ekstrim karena ya guling <laughs> antara dua kalau nggak guling ya tangen steer jadi banyak belok tapi mobilnya tetap lurus ya itu. ini kenapa coba nggak eh, kelihatan oh penyambitan jalan okay lah Aduh, ini kenapa? Oh, kikam hitam ya. Gak kelihatan. Waduh, eh, eh, eh, eh, eh. Okay. Ya, cuy. Depan apa sih ini? Oh, perlintah. Waduh, ini kalau kita liat, kita mitem, ini. Tidak liatkan, ya, cuy. kita aman dan sehat oke okay, kita berhenti dulu ini bukan berhenti sih memang tujuannya disini tadi aku pesan CBS oke okay, stop stop stop oke okay, mantap oke okay, teman-teman mungkin cukup segini untuk video kali ini video episode yang main di rata Sumater ini kita berhenti jadi kota kendali ya enggak kota kendali nah, ini kita berhenti di tempat perlintasan kereta api ya itu ada mau ada mau lewat ini kita berhenti di dekat kantor pos polisi ini tambah lebar logonya BMW, tapi tulisannya takut lebar ya udah sekian untuk video kali ini sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih sudah nonton.